serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini Terus berkembang untuk selalu Memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari idola kita Lesti dan Bilar Tentunya Menemani santai pagi Kalian saat ini bangun akan menyuguhkan Info-info menarik dan pastinya kabar spesial Bahagia dari idola Kesayangan kita, di kabar pertama Langsung mendapatkan cedekan vitamin dari Abang Fatih semalam, Masya Allah nah Alhamdulillah persahabat ya Spesial juga vlog semalam disuguhkan Khusus untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Membuat kita bahagia Membuat perasaan semua fans pastinya campur aduk persahabat Apalagi melihat Baby BBL semalam Masya Allah ketemu si gemes katanya tuh Udah pinter persahabat ya Makanya lahap banget Alhamdulillah banget ya Selalu tentunya memberikan kejutan, selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya Kita lihat juga bersahabat, begitu banyak komentar, begitu banyak kerespon yang diberikan Di antaranya dari akun Yasin 850 mengatakan Masya Allah, gemoy banget sih Abang katanya tuh Masya Allah makin gemoy, makin mengemaskan, makin pinter, makin saleh. Dan kita lihat juga selanjutnya persahabat. Semalam memang bertemu dengan Kak Meri nih persahabat. Ya sayang aku Abang L Kata Kak Meri Alhamdulillah persahabat ya kangen terobati juga nih. Semuanya terkesus Kak Meri juga persahabat yang sudah merindukan aksi lucunya Abang Fatih. Masya Allah nah, emang selalu menggemaskan selalu bikin kangen. Kita lihat juga persahabat kalimat yang ditulis oleh akun Fatih al Masya Allah double-double deh vitaminnya abang udah ketemuan nih sama Cimer kata Yati Alhamdulillah sudah ketemu dengan Kak Mary ya, yang tentunya sudah merindukan sekali aksi lucunya abang Fatih dan kita lihat juga persahabat begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan diantarin dari akun Santi Marzuki 12 mengatakan bakal banyak vitamin nih Apothekers udah datang aduh Masya Allah banget ya ini vitamin 3 kali sehari bakal tentunya disuguhkan oleh idola kesayangan kita Bismillah saja mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar terbaru, ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Kemudian, selanjutnya merasa Juga di sini ada momen vlog Lesnar Entertainment yang semalam membuat kita, pasnya bahagia, terharu, mewek, aduh pokoknya semuanya menjadi satu. Ini bentuk bangkitnya Lesnar Entertainment. Kata Papa Bilar, lembaran baru spesial di tanggal 24 diluncurkan perdana rilis, atau tentunya. Kejutan yang sangat luar biasa, para sahabat. Vlog Leslar Entertainment. Akhirnya tentunya perdana launching di tanggal 2 vlog, pas spesial khusus untuk BBL. Masya Allah, pasti para sahabatnya. Warga Konoha menangis bahagia melihat vlog yang luar biasa ini. Apalagi ini momen saat pas banget ya ulang tahunnya BBL yang dirayakan sederhana. Membuat kita meneteskan air mata Bismillah, mudah-mudahan Lesnar family selalu bahagia Rukun rumah tangganya Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat bersama bersahabatnya, ada kalimat komentar panjang dari akun Dia anggur mengatakan Masya Allah, the sweetest birthday ever Buat abang dari Papa Bunda, sederhana tapi manis. Gak apa-apa, kalian tidak menyerah apapun, tidak bermewah-mewah dalam merayakan ulang tahun abang. Yang penting hanya kalian bertiga yang menikmatinya dengan penuh kehangatan, kesederhanaan, dan cinta kasih. Kelak, ketika dewasa, insya Allah abang akan merasa beruntung dan bersyukur punya Papa Bunda yang selalu mengajarkan tentang kesederhanaan. Dan cinta kasih dalam hidup saya dan bahagia selalu kalian, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, semua harga Konoha memang tentunya mewek, pas banget ketika perayaan ulang tahunnya BBL. Kemudian juga selanjutnya, bersahabat kita intim, aluitnya abang Fatih dimulai dari baju yang dikenakan oleh BBL. Ini dibanderol 2.500.000 rupiah Dan untuk celananya Abang Fatih Mencapai 2.800.000 rupiah Masya Allah Berkabarokah Mudah mudah-mudahan Rezeki inolah kesengan kita juga bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian kita lihat juga selanjutnya para Ini momen spesial juga untuk keluarga Konoha Saat perayaan ulang tahunnya BBL Emang terlihat banget ya Keluarga kecil ya Sangat-sangat tentunya -sangat menikmati suasana ini Masya Allah Ini part yang paling nyas tersabatnya Mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita masih menunggu judukan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Dipa TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi menu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.